halo halo sobat semuanya welcome back to my channel kembali lagi di channel yang selalu memberikan info info terupdate dan tentunya membahas seputar dunia slot. Aku balik lagi sama gue dan kita bermain di Starlight Princess ya bestia dengan kaum modal 100 ribuan aja di sini ya. Gue langsung star tiba 4800 nih. Oke mudah-mudahan di game kali ini gue bisa dapetin profit yang lebih-lebih lagi Oke dan buat kalian semuanya yang ada di sini Yang udah mampir-mampir ya Please jangan di skip videonya Tontonin terus sampai habis Biar kalian juga gak ketinggalan ya Untuk update terbarunya dari gue kali ini Dan Pasti kalian juga gak perlu khawatir Karena gue juga bakal sharing ke kalian Untuk tips dan triknya Mengenai info slot gacor Pola slot gacor Dan juga bocoran slot gacor hari ini Oke okay, gue udah lanjutin lagi Di pola berikutnya di turbo 30 kali DC aktif ya Oke okay, kita Nyocol-nyocol dulu Sepin-sepin dulu aja Ya best ya Oke, okay. lanjut lagi. Rodi cakep lagi dong. Nice. Ayo, ayo, ayo, langsung rodin dulu. kuning ya nice gaspol rem blong ini ya oke okay. eh kali 500 nya turun cuy gila gila gila ya 2.400 kali 500 per langsung jackpot sekitar 200 ya ya lumayan juga nih ya modal 100.000 aja langsung connect ya 500 nya langsung connect nih kali 500 dan langsung dapetin 1,2 juta lumayan juga saldo gue juga jadi naik di sini ya bestie. Oke kita lanjut-lanjut lagi nih lanjut-lanjut tipis-tipis dulu aja cerotin dulu ya sayang ya Ayo nah, dan Tentunya gue juga mau ngasih untuk bocoran rtp nya ya, dengan win rate tertinggi tinggi nih. Tentunya untuk memudahkan kalian bermain di game yang lagi gacor. Oke okay. ya, jadi buat kalian-kalian semuanya ya sebelum bermain pastikan kalian selanjutkan dulu untuk rtp hari ini ya langsung aja ya kalau kita main di rtp tinggi itu memungkinkan kita bisa dapetin profit yang lebih tinggi lagi oke okay, dan gue juga mau spill ya um, situs slot mudah jackpot ini ke kalian karena memang situs ini aman terpercaya dan juga berlisensi jadi ini tuh pengen mantul banget deh ya oke okay. oke okay. uh, langsung aja di sini gue bermain di situs Permain 1.38 Jangan makan permain gacor ya gue main di situs Permain 1.38 Buat kalian yang mau join juga linknya udah ada di pin komentar Tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga Oke okay. Digaskan-gaskan dulu aja ya Oke. Dan pokoknya jangan lupa untuk dibantu support channel ini di like, comment, share dan di subscribe pastinya ya bestie. Dan kalian juga jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya nih paling penting banget ya biar kalian gak dapetin notif dari gue. Oke. Dan buat kalian juga yang lagi nonton video ini Jangan pernah jadikan game ini sebagai pendapatan utama kalian ya Jadikanlah game ini untuk hiburan saja Tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia 18 tahun ke atas Jadi buat teman-teman yang sekiranya belum cukup umurnya Di skip aja ya besti Dan gue rasa sini udah gak ada tanda-tanda kegacoran lagi Jadi ya gue juga gak mau paksain Mending... Habis ini gue ngelangsung WD aja ya Oke okay. Sebelumnya gue juga mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semuanya Ya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat semuanya yang udah nonton di sini dari awal sampai habis Semoga bermanfaat juga info-info yang gue sampaikan Dan semoga uh, video gue ini juga bisa menghibur kalian semuanya ya Oke okay. Sampai jumpa, bye